Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian DivaTV Yang akan mengabarkan kabar bahagia, kabar baik dan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat Les Lorin, manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bang Imin akan memberikan informasi menarik nih di siang ini, para sahabatnya dari idola kita. Ke kabar pertama ada ungan spesial dari Indosiar. Kita lihat nih postingan Indosiar momen aksi, di mana kepanikan Leslie Gejora saat melihat Abang El ini tiba-tiba datang ke studio Indosiar. Tingkah lucu dari Adul sebagai Abang El ini membuat ketawa ngakak bahagia. Sampai Lesti aja nih kaget persahabat ya melihat reaksi. Tentunya Adul menjadi Abang El, Masya Allah. Inilah tentunya keistimewaan idola kesayangan Lesti Kejora. Kalau sudah berada di suatu acara membuat acara tersebut menjadi ramai. Dan tentunya heboh persahabat ya. Kita bangga. Kita semakin bahagia sekali mengidolakan seorang Lesti Di postingan ini pun persahabat Indosiar menuliskan sebuah kalimat Kaget-kaget Abang El datang, datang langsung minta susu Aduh, Masya Allah banget ya <laughs> Ini sih part bikin ngakak banget ya saat Abang L Ini tiba-tiba datang ke studio Indosiar Ini bukan Abang El beneran tapi hanya Adul yang memerankan sebagai Abang El Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga nih Momen spesial yang membuat kita bangga dan bahagia ternyata Wak Benny juga bisa nyinden saat di acara tujuh bulanan Wak Benny ini lagi nyanyi lagu sudah, para sahabat, ya Dan yang membuat kita juga ini kaget banget ya Ternyata Eninnya Abang El juga ikut joget goyang jahipong Bersama Akbar Li Masya Allah kita patut bangga nih Alhamdulillah Akhirnya kita lihat Eninnya Abang El jahipongan juga nih Sabat, ya. Keren nih Enin Masya Allah luar biasa Doakan yang terbaik ya buat keluarga Semoga selalu sehat dan selalu bahagia Omen ini pun di kembali oleh akun sahabat.ing underscore leslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Asik, akhirnya bisa lihat ininya abang LJ Ponga nih Keren enin. suaranya uap ini juga masya Allah Menyinyirin pisan katanya tuh Memang persahabatnya keluarga dari Lesti ini luar biasa Kualitas suara, masya Allah Dan tentunya bakat juga memang terlahir dari orang tua yang sangat luar biasa Mudah-mudahan sehat selalu Dan bahagia selalu untuk keluarga Leslar Di postingan ini pun sahabat Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya Dari akun pecinta cute mengatakan Keluarganya Lesti pada pintar nyanyi turunan pisan Katanya tuh memang the best banget ya keluarga Lesti Kejora Dan berikutnya para sahabat kita mampir ke fashionnya bunda Lesti ya Tas yang dijinjing Yang dipakai oleh Leslie Kejara Saat buka bersama dengan Tio Santi Ini memang bukan kaleng-kaleng Harga tasnya aja mencapai 21 Rp21.925.486 Wow Harga yang sangat fantastis Bersahabat Masya Allah Mudah-mudahan tambah barokah dan selalu berkah untuk rezeki idola kesayangan kita Berikutnya juga para sahabat Kita lihat nih di IGS-nya Akun Sabar Ruting Anda senar Alhamdulillah menginfokan Untuk vlog dapur Bunda Lesti Kejora nih, para sahabat, ya, Alhamdulillah pecah di angka 1 juta Viewers, Masya Allah Thank you untuk Semuanya yang sudah mendukung mensupport karya-karya terbaik Dari Lesti dan Bilar Semoga semakin kompak Semakin solid untuk warga Konoha Semuanya Kita masih menunggu kejutan lain di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat selanjutnya